Memposting video tentunya BBL dengan Papa B yang video pelan langsung ya Dengan Kak Nova dan Omar Raswala Dewi Masya Allah BBL nggak mau diem aktif banget persahabat ya Papa B sampai kewalahan banget tuh BBL emang luar biasa anaknya aktif banget Mudah-mudahan sehat terus, bahagia selalu untuk idola kesayangan kita Dilihat juga persahabat ya kalimat yang ditulis oleh Kak Nova Assalamualaikum Abang El Waalaikumsalam Masya Allah banget ya komentar pun tentunya banyak sekali diberikan Di antaranya dari akun senandung leslar satu mengatakan berasa kita yang lagi video call nikah aduh Masya Allah banget ada juga tanggapan lain bersama diberikan dari akun Mama Kiki mengatakan Abang El ganteng soleh anak panda tambah pinter dan gemesin Masya Allah saya selalu Doa terbaik selalu kita berikan pokoknya untuk Leslar family Kemudian juga bersahabat kita lihat di unggahan selanjutnya Cidukan dari Jepang Omar Rosmaladewi dan keluarga Kanova Ini lagi jalan-jalan ke Tokyo Wow, Masya Allah banget ya Lagi pada jalan-jalan nih Tentunya mudah-mudahan ada kejutan baik Ada kabar bahagia yang kita dapatkan dari keluarga besar Papa Bilar Bismillah tentunya next Lesler family juga bisa liburan ke Jepang Kita doakan saja yang terbaik untuk Lesti dan Rizky Bilar Kemudian juga persahabat kita lihat di IGsnya Marwa FC Yang mengunggah kembali persahabat ya Tentunya video Papa B dan Bunda L lagi naik unta bareng Ini membuat kita pastinya bahagia sekali ya Alhamdulillah kebahagiaan terlihat dari raut wajah mereka berdua Mudah-mudahan rumah tangganya bahagia selalu Dan semoga selalu dijauhkan dari orang-orang yang tidak baik Namun di postingan ini, bersahabat Kita bikin salvo kalimat yang diunggah Kalimat yang diposting atau yang diunggah Jadi l ini mah katanya itu Masya Allah, apa mungkin bersahabat ya Bapak Bina Bunda Lesti program kembali Bismillah saja ya, apapun Tentunya kabar baik selalu kita dapatkan, selalu kita tunggu pastinya dari idola kesayangan kita. Kemudian, juga, persahabat buat kita lihat, juga masih diduga saat Les Leslar naik unta bareng, terlihat persahabat, ya ada Abang L yang lagi melihat pandanya naik unta. Masya Allah, digendong siapapun, memang BBL tidak pernah rewel. Anteng persahabatnya, ini anak yang sangat hebat Masya Allah, mudah-mudahan selalu menjadi kebanggaan kedua orang tua Dan semoga persahabatnya BBL juga Tentunya selalu menjadi penyemangat bagi Lesti dan Rizky Bilal. Amin, hanya doa terbaik selalu kita berikan buat Leslar family Dan versinya juga kita masih menunggu cidukan lain Hingga kabar terbaru berikutnya, jangan kemana-mana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 Oh, oh, oh.